Oke okay guys welcome back to my channel Bian Kero Gaming Dan Sekedar info nih buat kalian nih Pemburu kode redeem nih ya Ada event nih guys ya Buat kalian yang belum Rhythm kodenya Ini ada event besar nih dari Free Fire nih cuy Dan kalian wajib tonton video ini Jangan di skip cuy Oke okay. Tapi sebelum itu guys ya saya mau saranin nih guys ya buat kalian nih yang mau mendapatkan uang nih guys ya kalian cukup syaratnya itu cukup punya akun dana atau OVO guys jadi kalian cukup download aplikasi dari saya ini guys ya kalian cukup download aplikasinya linknya ada di deskripsi ya guys ya dan kalian akan mendapatkan 60 ribu, langsung bisa dicairkan melalui OVO dan dana guys ya jadi, jadi kalian simak video saya ini baik-baik Dan jangan lupa kalian tom klik tombol like-nya ya guys ya Jadi langsung aja gaskan guys Oke guys saya saranin buat kalian nih Yang belum pernah download aplikasi tiktok Langsung aja kalian download melalui link di deskripsi ya guys ya Kenapa guys Karena tiktok nih lagi ada event besar-besaran guys Dari tanggal 27 Mei sampai 6 Juni ya guys ya Ini tiktok akan Membuat event yaitu setiap kalian Masukkan kode referral Kode undangan dari saya nih guys ya Kalian akan mendapatkan 60 ribu Pertama kalian dan langsung bisa Dicairkan uh, Melalui dana Ataupun ovo kalian guys Dan lumayan guys bisa buat Top up diamond buat kalian kan Jadi buruan buat kalian yang belum pernah Download langsung aja download linknya Ada di deskripsi ya guys ya dan jangan lupa, kalian wajib isi kode undangannya, yaitu kode yang ada di reaksi juga, guys. Jadi, langsung aja, gaskan, guys. Dan aplikasi yang kedua yaitu Snack Video, guys. Di sini, Snack Video juga mempunyai event yang sama, guys. Dan cukup, kalian masukkan kode undangan, kalian akan mendapatkan. 20 ribu pertama kalian guys dan itu akan bisa ditarik tunai guys jadi kalian langsung aja download linknya di deskripsi dan kalian wajib masukkan kode undangan yang ada di deskripsi guys ya itu otomatis kalian akan mendapatkan penghasilan setiap harinya guys jadi langsung aja buat kalian nih yang hobinya top up diamond langsung aja download guys. Dan ini gak ada ruginya lo guys. Kalian malah mendapatkan uang terus menerus setiap hari dan setiap kalian menonton video-video di snack video kalian akan mendapatkan uang atau koin yang akan di bisa ditukarkan dengan uang guys. Nah itu guys jadi aplikasinya itu tadi langsung kalian download ya guys ya linknya di deskripsi Buat kalian nih langsung aja gasken Dan ini infonya lagi buat yang nyari kode rhythm, kode redeem tadi ya guys ya Jadi ini Garena ada event nih guys ya eventnya itu buat kalian nih Ya bentar saya cari dulu guys Oke okay guys, jadi di sini tuh kalian cukup dengan follow Instagram ID guys, dan kalian akan mendapatkan hadiah langsung guys, hadiahnya yaitu hadiahnya tas ya guys, dan juga avatar ya guys ya. Oh keren nih guys ya, uh, tasnya lumayan keren nih guys ya. Dan langsung aja buat kalian langsung follow ya guys ya. Dan cukup sekian ya guys ya konten kali ini Jadi kalian langsung aja download aplikasi yang saya sarankan tadi Agar kalian bisa mendapatkan uang langsung tunai dan bisa dicairkan di saldo dana kalian ya guys ya Jadi tunggu apa lagi langsung aja kalian cek deskripsi dan masukkan kode yang saya simpan di deskripsi guys jadi cukup sekian video kali ini semoga menghibur dan sampai jumpa di konten selanjutnya guys